Lima lampu warna berkumpul bersama sebelum sebuah aula kuno lima warna miniatur muncul di telapak tangan Lindong. Pada saat yang sama, riak yang sangat kuat diam-diam dipancarkan, menyebabkan kekuatan Yuan di langit menjadi sangat keras. Apakah itu pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada objek itu? Setelah itu, mereka tertegun ketika melihat aula kuno miniatur itu. Beberapa saat kemudian, Beberapa individu yang bermata tajam berhasil mengungkap beberapa petunjuk. Segera, seruan kaget terdengar. Apakah itu treasury item divine kuno? Banyak pasang mata yang tiba-tiba melebar. Mereka tertegun ketika melihat aula kuno di tangan lindong. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengerti mengapa treasury item divine kuno yang awalnya sangat besar berubah menjadi keadaan seperti itu dan muncul di telapak tangan lindong. The Heaven Dragon Demon Commander juga sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengerutkan kening sesaat kemudian. Setelah itu, ada keinginan yang tak terlukiskan melonjak dari dalam matanya. Jadi, Treasury Item Divine juga item Divine kuno. Jika aku menebak dengan benar, Treasury Item Divine haruslah Istana Ilahi Misterius. Yang berada di peringkat ke-10 pada ranking obyek Divine Kuno. Apakah aku benar? Hanya benda seperti itu yang memiliki koleksi benda-benda suci yang begitu menakutkan. Kamu tampaknya cukup berpengetahuan, Lindung tersenyum tipis. Karena dia telah mengeluarkan istana ilahi misterius, itu pasti akan dikenali oleh orang lain. Bagaimanapun, mereka yang bisa mencapai tingkat samsara memiliki kekuatan dan pengalaman yang relatif menakutkan. Selain itu, mereka juga cukup berpengetahuan tentang apa yang terjadi pada zaman kuno. Brat, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Panglima Iblis Naga Langit memukul bibirnya. Selain dari peringkat atas, objek ilahi yang tampaknya ilusi, semua sembilan objek ilahi yang tersisa dalam sepuluh teratas dari peringkat objek ilahi kuno diciptakan oleh ahli terakhir yang telah melampaui dunia, simbol nenek moyang. Meskipun objek ilahi lainnya kuat, mereka pada akhirnya sedikit kurang dibandingkan dengan sembilan objek ilahi besar ini. Bahkan, bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tingkat puncak akan tanpa sadar tertarik jika salah satu dari sembilan objek ilahi besar ini muncul Karenanya, hatinya secara alami dipenuhi dengan sukacita sekarang karena dia dapat melihat salah satu dari mereka secara langsung Ini agak terlalu dini untuk memutuskan apakah aku bintang keberuntunganmu atau mimpi burukmu Lindong tersenyum dingin Iwan Power melonjak dari dalam tubuhnya dan terus-menerus mengalir ke istana ilahi misterius di telapak tangannya. Setelah itu, yang terakhir memancarkan 10.000 sinar cahaya. Banyak sinar cahaya menyembur keluar dari istana ilahi misterius dalam mode seperti belalang. Keributan, sinar cahaya seperti sungai yang mengalir di udara di atas lindung. Jika seseorang harus mengamati dengan seksama, seseorang akan melihat benda-benda ilahi yang berkedip-kedip bercahaya, dan tajam mengalir di dalamnya. Seluruh sungai sebenarnya dibentuk oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya. Istana ilahi misterius memiliki kemampuan pemurnian dan ada banyak objek ilahi di dalamnya. Namun, objek-objek ilahi ini jauh dari mampu memasuki ranking objek ilahi kuno. Meskipun demikian, dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, itu masih merupakan pemandangan yang sangat menakutkan. 10.000 aliran harta karun Toren. Dengan wajah sedingin es, lindung tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Segera, orang bisa melihat Toren lima warna melonjak. Itu merobek langit yang jauh dan dengan kejam menabrak panglima iblis naga langit dengan cara yang sangat menakutkan. Perisai hidup dan mati. Ketika komandan iblis naga langit melihat semburan lima warna, dia menyipitkan matanya sebelum kekuatan hidup dan mati melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, itu berubah menjadi perisai cahaya energi besar. Warna hitam dan putih perlahan berputar di atas perisai. Muncul seperti perpaduan antara hidup dan mati. Bang, toren lima warna tanpa ampun menabrak life and death shield. Riak-riak energi yang meletus itu menyebabkan banyak gunung di sekitarnya runtuh. Beberapa ahli, yang sayangnya tertarik ke dalam perkelahian, memiliki wajah pucat saat mereka muntah darah dan buru-buru melarikan diri. Torren lima warna tercermin, namun, tiba-tiba menyerang ke depan sekali lagi. Muncul seperti naga besar yang mengayunkan ekornya, saat ia dengan kejam menabrak life and death shield berulang kali. Bang, bang, bang, suara berdebar dan jantung berdebar terus-menerus. Bahkan, tanah itu sendiri telah runtuh pada saat ini dan ruang itu sendiri juga menjadi sangat terdistorsi. Semua orang terkejut ketika mereka menatap toren lima warna meluncurkan serangan liar. Bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna akan mati dalam menghadapi rentetan serangan terus-menerus dari objek ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Retak dalam menghadapi serangan kekerasan dari toren lima warna adalah mungkin untuk melihat beberapa retakan muncul pada perisai hidup dan mati yang tak tertandingi. Segera setelah itu. Celah akhirnya muncul pada perisai cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati. Mata lindung dingin, dia mengepalkan tangannya di depan lampu lima warna, sekali lagi mengayunkannya dengan keras. Setelah itu, semua orang bisa melihat perisai hidup dan mati tiba-tiba pecah. Serangan menelannya, dan sesosok terbang ke belakang. Kaki panglima naga iblis menggosok tanah, meninggalkan bekas luka sepuluh ribu kaki, baru kemudian. Dia berhasil menstabilkan tubuhnya secara bertahap. Pakaiannya agak compang camping dan ekspresinya sangat suram. Lagi pula, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan didorong kembali oleh serangan Lindong. Memang layak menjadi objek ilahi utama yang peringkat ke-10 pada peringkat objek dewa kuno. Membiarkan anak nakal sepertimu untuk menggunakannya itu hanya sia-sia. Petik 2. The Heaven Dragon Demon Commander tiba-tiba tersenyum sebelum dia melangkah maju. Kehidupan hitam dan putih dan kekuatan kematian meletus dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, kedua tangannya membengkak sebelum secara langsung berubah menjadi dua lengan naga darah besar yang sangat ganas, yang terjerat dengan kekuatan hidup dan mati. Segera setelah itu, dia mengepalkan lengan naganya sebelum dia dengan kejam meninju semburan lima warna yang bersiul. Bang, suara keras yang menakutkan menyebar dan gelombang energi yang terlihat dengan mata langsung menyebar terpisah. Namun, kali ini, toren lima warna cahaya besar didorong kembali. Desir, ekspresi lindung sedingin es. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan cahaya, yang dibentuk oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya. Sekali lagi bersiul ke depan dan dengan kejam menabrak lawannya. Bumbung, cahaya bersiul ke depan sementara tinju naga menari. Energi keras datang menyapu seperti badai. Banyak gunung di sekitarnya menjadi debu dari gelombang kejut yang dipancarkan. Banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Divine Item Mountain range mengenakan ekspresi ketakutan saat mereka buru-buru mundur. Kemudian, mereka menatap sosok muda itu, yang sebenarnya cukup berani untuk menentang Komandan Naga Langit Iblis, sebelum ekspresi yang sangat serius memenuhi mata mereka. Bang, fluktuasi yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan dari arah lain. Sementara banyak pasang mata berfokus pada pertarungan yang intens antara Lindung dan Komandan Iblis Naga Langit. Semua orang menoleh dan melihat kekuatan Yuan yang mengerikan menembus tempat itu. Pasukan besar di bawah ini memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melayang di atas pasukan macan devouringnya. Little Flame memegang sembilan palu Kuali Divine. Tubuhnya sudah berubah menjadi negara setengah manusia setengah harimau. Vena hijau bergoyang seperti naga memancarkan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Ada aura ganas yang terus-menerus keluar dari Tiger Devouring Army. Akhirnya, mereka memasuki tubuh Little Flame. Dengan berkumpulnya aura ganas ini, kulit Little Flame redup sedikit memerah. Pada saat ini, dia benar-benar mengumpulkan kekuatan dari seluruh tentara Devouring Tiger. Dia benar-benar mampu untuk sementara menyerap kekuatan pasukan ini. Alis Komandan Iblis Kera bergerak-gerak ketika melihat adegan ini. Dia sedikit terkejut. Lagi pula, itu mungkin baginya untuk mendeteksi bahwa aura dari Tiger Devouring Army tampaknya telah bergabung dengan Little Flame. Mengaung, kulit Little Flame menjadi semakin merah darah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung ke langit sementara bulu seperti logam tumbuh dari bawah kulitnya. Pembuluh darah di lengannya juga berubah menjadi merah darah. Ledakan Flam kecil menginjak kakinya setelah harimau itu meraung. Tubuhnya berubah menjadi sinar merah darah dan ditembak ke depan. Sembilan kuali ilahi palu itu seberat gunung, seperti yang ditabrak dengan keras terhadap komandan iblis keramas. Bahkan udara meledak saat palu jatuh. Dentang, ekspresi komandan iblis keramas, tidak berubah, memegang batang logam hitam di tangannya, dia bertemu langsung dengan serangan itu. Palu dan tongkat berbenturan, dan bunga api beterbangan. Riak energi menakutkan itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri berguncang sampai terdistorsi. Dentang-dentang-dentang, Little Flame meraung dengan marah setelah serangannya diblokir. Dia mengayunkan palu dengan liar, mengisi langit dengan bayangannya. Kemudian, mereka menabrak komandan iblis kera emas terus-menerus. Namun, yang terakhir tidak menyerah juga. Dia melepaskan kekuatan panggung samsara. Dua kekuatan kuat bertabrakan. Mengguncang dunia dengan kekuatan mereka. Medan pertempuran ketiga adalah yang paling tidak intens dibandingkan dengan dua lainnya. The Sky Devouring Course terus-menerus dibebankan pada Ghost Condor Demon Commander. Namun, itu didorong kembali oleh yang terakhir setiap kali. Yang mengejutkan adalah bahwa meskipun menderita serangan kuat dari Ghost Condor Demon Commander, Sky Devouring Course tetap utuh. Daya tahannya bahkan mengejutkan Komandan Iblis Condor Iblis. Untungnya, kemampuan ofensif korp Devoring Sky ini belum mencapai tingkat ahli panggung samsara. Karena itu, sulit baginya untuk menimbulkan ancaman terhadap Ghost Chondor Demon Commander. Pertarungan antara keduanya hanya bisa dikatakan sebagai belitan, meskipun demikian, masih sangat mengejutkan. Lagi pula, boneka yang bisa mengikat ahli panggung samsara, bukanlah barang biasa. Semua orang menatap tiga pertempuran mengejutkan di langit. Mereka secara bertahap mulai menyadari mengapa Lindung benar-benar berani mengucapkan kata-kata itu kepada Panglima Naga Iblis sebelumnya. Lagi pula, Gunung Petirnya yang dalam benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika itu bukan karena fakta bahwa tiga komandan iblis besar telah menyerang bersama-sama. Hanya komandan iblis Naga Langit saja mungkin tidak dapat mengalahkan Gunung Petir yang dalam. Meskipun demikian, semua orang juga tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum di Lightning Mountain dikalahkan meskipun pembalasan intens. Tiga individu kuat Samsara Stage tidak bisa dikalahkan dengan hanya menggunakan trik seperti itu. Ruang di tempat yang sangat jauh menunjukkan tanda-tanda distorsi ketika pegunungan Divine Item telah memasuki pertarungan yang sangat intens. Setelah itu, pusaran spasial terbentuk. Empat sosok bergegas keluar dari dalam. Tekanan yang sangat kuat menutupi tempat itu setelah keempat sosok muncul. Itu menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menjadi sedikit kacau. Semua aura mereka benar-benar telah mencapai tahap samsara. Empat ahli panggung samsara, linep ini bisa dengan mudah membalikkan seluruh wilayah perang bis. Apakah ada berita? Ada seorang pria berpakaian hitam di depan tiga sosok. Wajahnya ditutupi oleh jubah hitam sementara matanya melihat ke kejauhan Tiba-tiba... Dia bertanya, ah diao, orang yang kamu cari seharusnya menuju ke divine item mountain Range Selain itu, berdasarkan informasi yang kami terima, sepertinya mereka mengalami beberapa masalah. Seorang pria parubaya bertubuh besar tersenyum berkata, masalah, tubuh pria berpakaian hitam itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, tiga lainnya bisa mendeteksi keganasan yang muncul darinya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1092, Aku akan mengatakan ini lagi. Dong, semburan lima warna itu seperti sungai yang memotong langit. Itu disertai oleh kekuatan yang tak tertandingi saat itu tanpa ampun bertabrakan dengan tinju naga yang terbang ke arahnya, menyebabkan gelombang kejut yang mengejutkan menyebar seperti tsunami. Selama bentrokan ini, benda-benda suci dihancurkan oleh kekuatan menakutkan dari waktu ke waktu. Namun, Sejumlah besar objek ilahi dengan cepat menggantikannya. Istana ilahi yang misterius memiliki sejumlah objek ilahi yang relatif menakutkan. Menghancurkan mereka semua jelas di luar kemampuan ahli panggung samsara. Mengaktifkan istana ilahi misterius membutuhkan jumlah Yuan Power yang sangat besar. Biarkan aku melihat berapa lama anak nakal tahap kematian mendalam seperti yang kamu bisa tahan. The Heaven Dragon Demon Commander memaksa balik toren lima warna dengan pukulan ketika teriakan dinginnya bergema di langit. Istana ilahi misterius memang kuat dan bahkan Komandan Iblis Naga Langit tidak punya pilihan selain mengakuinya. Kekuatan yang terkandung dalam semburan yang terbuat dari pengumpulan benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh ahli panggung samsara. Namun, konsumsi Yuan Power relatif menakutkan. Sudah sangat sulit bagi Lindung untuk bertahan sampai sekarang dengan kekuatan tahap kematian awal yang mendalam. Maka, itu sedikit tidak realistis baginya untuk bertahan terlalu lama. Poin ini adalah sesuatu yang dipahami oleh banyak ahli di medan perang. Oleh karena itu, meskipun Lindung telah mengungkapkan objek ilahi kuno utama seperti Istana Ilahi Misterius sejak awal, masih belum ada yang percaya bahwa ia benar-benar bisa mengalahkan Panglima Iblis Naga Langit. Kesenjangan antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara bukanlah sesuatu yang orang dapat dengan mudah menebusnya dengan mengandalkan objek ilahi. Fakta bahwa Lindong bisa bertahan melawan Heaven Dragon Demon Commander untuk waktu yang lama sudah menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Kalau begitu, aku harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Lindong tertawa dingin, dia secara alami menyadari kelemahannya. Jika bukan karena dia memiliki pencapaian besar di kedua Yuan power dan energi mental serta simbol leluhur yang menelan yang terus-menerus melahap daya Yuan alami untuk mengisi kembali kekuatannya, dia tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ia harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin melawan-lawan yang kekuatannya jauh melebihi kekuatannya. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-katanya terdengar. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan kecepatan semburan lima warna melonjak. Itu merobek langit. Menghindari pukulan sombong komandan Iblis Naga Langit dan berada di belakangnya. Aliran deru dan melilit Heaven Dragon Demon Commander seperti piton besar. Apakah kamu berencana menjebakku dengan ini? The Heaven Dragon Demon Commander diejek. Hitam putih kekuatan kehidupan kematian tergagap dari tubuhnya. Riak-riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Sementara suara retak bisa terdengar dari toren lima warna. Mata lindung dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan panglima iblis naga yang mengagumkan. Kekejaman yang tidak bisa dideteksi melintas di mata hitamnya saat dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Meledak, suara rendah dikeluarkan dari mulut lindung saat murid-murid panglima naga iblis tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan lima warna semburan yang mengelilinginya tiba-tiba mulai memancarkan fluktuasi yang sangat kacau sementara permukaan benda-benda suci mulai menunjukkan tanda-tanda hancur berantakan. Orang ini sebenarnya berencana untuk menghancurkan benda-benda suci ini. Ekspresi Komandan Iblis Naga Langit berubah. Dia tidak berharap bahwa Lindung akan sangat menentukan. Bagaimanapun, benda-benda ilahi ini luar biasa. Jika begitu banyak dari mereka yang menghancurkan diri sendiri bersama-sama, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Heaven Dragon Demon Commander seperti kilat. Namun, bagaimanapun dia adalah penguasa suatu daerah, meskipun keterampilan lindung membuatnya terganggu sejenak, ia dengan cepat pulih. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat sisik pada tumbuh di permukaan kulitnya. Bang, namun... Pilar lima warna benar-benar meledak sementara Komandan Iblis Naga Langit buru-buru mengaktifkan pertahanannya. Pilar lima warna ditembakkan ke awan diikuti oleh suara bumi yang bergetar, menyebarkan awan di langit. Semua orang bingung ketika mereka melihat pilar cahaya lima warna sementara kulit kepala mereka mati rasa. Sepertinya mereka telah merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan dari ledakan. Gelombang kejut dengan kekuatan seperti itu kemungkinan akan mampu membunuh bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Bocah ini benar-benar kejam. Beberapa ahli diam-diam terdiam. Mereka secara alami mengerti bahwa lindung sebenarnya telah membuat banyak objek ilahi dihancurkan sendiri sebelumnya. Ini sangat berani. Namun, bahkan jika ini masalahnya, masih akan sulit untuk mengalahkan Komandan Iblis Naga Langit. Semua mata memandang ketika pilar cahaya lima warna yang luar biasa secara bertahap memudar. Sosok muncul dari dalamnya, tubuh Komandan Iblis Naga Langit ditutupi oleh sisik merah darah tebal. Retakan dalam hadir pada skala ini. Terbukti, kerusakan ini telah dilakukan oleh serangan ganas lindung dari sebelumnya. Sungguh orang yang tidak disukai. Cahaya akhirnya menghilang sementara Komandan Iblis Naga Langit menundukkan kepalanya dan melihat kondisi tubuhnya yang menyedihkan saat keinginan membunuh yang mengerikan melonjak di matanya. Meskipun luka-lukanya tidak mengerikan, itu cukup membuatnya marah. Bocah tingkat kematian kecil yang dalam, sebenarnya telah menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. The Heaven Dragon Demon Commander menghirup udara dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya. Mata gelap dan jahat itu menatap lindung yang jauh. Cahaya darah berkumpul di punggungnya saat enam sayap darah perlahan membentang. Itu mungkin untuk melihat rotasi hidup kematian kidi sayap darah. Dengan munculnya sayap darah, riak-riak di sekitar panglima iblis naga langit tumbuh semakin mengerikan. Pada saat berikutnya, sayap darah di punggungnya tiba-tiba mengepak. Swoosh! Yang bisa didengar semua orang hanyalah suara hentakan udara. Murid lindung menyusut. Sayap naga di punggungnya langsung memanjang sementara tubuhnya bergerak dan bayangan muncul. Bang, tinju naga merah darah, yang ditutupi oleh sisik, anehnya pecah dari angkasa itu sendiri. Tinju itu menghancurkan afterimage menjadi ketiadaan. Lampu merah darah melintas lagi saat tinju naga merah darah lainnya menembus ruang di depan lindung yang mundur dengan cepat. Lengan lindung disilangkan ketika sisik naga hijau dengan cepat melilit mereka. Ledakan Tinju naga merah darah menabrak lengan Lindong saat kekuatan menakutkan mengalir keluar. Tubuh Lindong terbang mundur, langsung menghancurkan gunung di belakangnya. Lindong menstabilkan tubuhnya, kulitnya agak pucat dan bahkan ada bekas darah muncul di sudut mulutnya. Itu jelas bahwa Komandan Iblis Naga Langit benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Memang sangat merepotkan bagi Lindong untuk menghadapi ahli tingkat ini. Lindung menyeka darah di sudut mulutnya saat dia melirik medan perang api kecil dan komandan iblis keramas. Little Flame secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pelanggaran dan pembelaannya dikendalikan oleh komandan iblis keramas. Perbedaan kekuatan yang luar biasa secara bertahap menunjukkan dirinya dengan aliran waktu. Anak kecil, tubuhmu cukup tangguh, namun aku bertanya-tanya berapa kali kamu bisa bertahan. Komandan Iblis Naga Langit tertawa dingin. Niat membunuh di matanya begitu padat sehingga tampaknya memiliki substansi. Desir, suara Heaven Dragon Demon Commander memudar ketika tubuhnya sekali lagi aneh menghilang. Jelas, dia tidak bermaksud memberi Lindung waktu untuk memulihkan diri. Mata Lindung menjadi muram ketika dia melihat ini. Matanya sedikit berkedip. Kali ini, tubuhnya tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Ini karena dia lebih lambat dari Komandan Iblis Naga Langit yang telah mengeluarkan sayap darahnya. Bang, ruang di belakang lindung tiba-tiba pecah saat lampu merah keluar. Tawa jahat dari Komandan Iblis Naga Langit ditransmisikan ke telinganya. Tinju naga yang terbungkus kematian seumur hidup dengan kejam menabrak tempat yang fatal di punggung lindung sambil disertai dengan riak yang hampir bisa menghancurkan langit. Jelas. Panglima Iblis Naga Langit merencanakan untuk melakukan pukulan fatal. Tanah di sekitar Lindong runtuh karena pukulan dari Komandan Iblis Naga Langit. Lindong segera berbalik. Namun, Panglima Iblis Naga Langit tertegun mendapati bahwa ada sedikit kepanikan dan keputusasaan di wajah muda Lindong. Sebagai gantinya, kegilaan berkumpul di dalam mata hitam itu. Mati, The Heaven Dragon Demon Commander menjerit keras ketika kekuatan tinjunya bangkit sekali lagi. Jika pukulan ini terhubung, Lindong pasti akan mati terlepas dari seberapa kuat tubuh fisiknya. Mata hitam Lindong panik. Detik berikutnya, tangannya berputar dan Istana Ilahi Misterius muncul. Lima warna cahaya meledak dan berbenturan langsung dengan pukulan Heaven Dragon Demon Commander. Dua jari di lengan bajunya tiba-tiba melengkung ketika Istana Ilahi Misterius muncul. Cahaya hitam dan cahaya kilat mengembun di ujung jarinya dan dua simbol kuno tampak mengambang di dalam cahaya. Bang, istana ilahi yang misterius dan tinju komandan iblis naga langit bentrok tanpa ampun. Tidak ada suara pada saat itu. Semua orang hanya bisa melihat bahwa tanah di sekitar mereka runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan dan seratus ribu kaki retak menyebar di bawah kaki mereka seperti jurang yang dalam. Retak. Darah segar tiba-tiba mengalir dari lengan lindung sementara suara retak tulang terdengar. Tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan yang sangat hebat itu. Swoosh! Namun, tangan lain lindung tiba-tiba menjulur dari lengan bajunya tepat saat tubuhnya hampir akan terbang. Sinar pencahayaan hitam yang tidak mencolok tiba-tiba meluncur keluar dari antara jari-jarinya. Mata panglima naga iblis melebar ketika sinar kilat hitam melesat keluar saat perasaan bahaya yang tak terlukiskan naik di dalam hatinya. The Heaven Dragon Demon Commander bukan ahli biasa. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa memahami pembukaan sesaat itu. Tubuhnya yang awalnya kuat dan kokoh sedikit menyusut. Akibatnya, kilat hitam itu, yang ditujukan pada titik fatal di hatinya, sedikit bergeser dan menembak bahunya. Cah! Timbangan merah darah yang keras tidak membuat halangan sedikit pun saat petir hitam menembus pundak Heaven Dragon Demon Commander. Darah panas keluar dan tubuh Komandan Iblis Naga Langit akhirnya dikirim terbang. Akhirnya, dia menabrak dinding gunung. Menyebabkan seluruh dinding gunung hancur menjadi debu. Bang, tubuh Lindong juga mendarat di tanah. Lengannya berlumuran darah. Memberinya penampilan yang agak menyedihkan. Namun, tidak ada yang berani mengejeknya saat ini. Banyak individu kuat yang terkejut ketika mereka melihat Komandan Iblis Naga Langit di kejauhan yang memegang bahunya sementara setengah dari tubuhnya basah oleh darah. Mereka semua kulit kepala mereka mati rasa saat itu juga. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lindung tidak hanya berhasil selamat dari pukulan fatal Komandan Iblis Naga Langit. Tetapi bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan serangan yang akhirnya melukai yang terakhir. Kasihannya. Lindung menatap Panglima Iblis Naga Langit, yang wajahnya masih mengandung sedikit rasa takut yang tersisa, saat dia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya bisa melukai yang terakhir dengan kesempatan sebelumnya. Siapa yang bisa berharap bahwa orang ini akan memiliki refleks yang cepat? Dia memang layak menjadi ahli panggung samsara. Mengingat karakter hati-hati dari Komandan Iblis Naga Langit, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan kedua. Bang! Lindung diam-diam menghela nafas. Suara teredam dalam muncul di kejauhan saat sosok menyedihkan mendarat di tanah. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya setelah mengambil lebih dari selusin langkah di tanah. Kakak laki-laki, api kecil menyeka darah di sudut mulutnya dan melihat lengan berdarah Lindung dengan khawatir. Namun, kondisinya yang sekarang juga agak mengerikan. Banyak luka berdarah menutupi tubuhnya. Bukti dari pertempuran berdarah yang relatif intens yang dia alami sebelumnya. Aku baik-baik saja, Lindong melambaikan tangannya, wajahnya agak pucat. Tetapi serangan ganas dan kejam dari Komandan Iblis Naga Langit sebelumnya telah diblokir oleh Istana Ilahi Misterius. Orang itu sangat kuat, diri aku saat ini tidak bisa mengalahkannya. Flame kecil berbicara dengan suara malu. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Komandan Iblis Keramas sebelumnya. Namun, yang terakhir itu bukan individu biasa. Kesenjangan besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara adalah sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh Little Flame. Kamu sudah sangat kuat untuk memaksa ahli panggung samsara menggunakan kekuatan penuhnya hanya dengan kekuatanmu saja. Lindong tersenyum. Mereka sudah meningkat pesat dibandingkan saat itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? tanya Little Flame. Lindong melirik Sky Devouring Course yang masih menahan Ghost Condor Demon Commander. Meskipun telah berhasil dalam tugasnya, Sky Devouring Course jelas tidak mampu mengalahkan yang terakhir. Ini sedikit merepotkan. Mungkin kita harus pergi. Lin sedikit mengernyit. Dia akhirnya meremehkan kekuatan tiga ahli panggung Samsara. Jika Panglima Iblis Naga Langit sendirian, dia pasti akan memastikan yang terakhir akan menjadi lebih buruk karena mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Sayangnya, Tiga ahli panggung samsara telah melampaui harapannya. Mereka tidak akan bisa menghentikan kita jika aku ingin kabur bersamamu. Namun, kita akan memilikinya. Untuk sementara meninggalkan gunung petir dalam. Petik 2, Lindong berbicara dengan suara lembut. Dia merasa agak menyesal. Deep Lightning Mountain adalah faksi yang cukup bagus. Jika dirawat dengan baik, itu bahkan bisa menjadi dukungan besar bagi mereka ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan. Namun, dalam menghadapi situasi saat ini, mereka kemungkinan tidak akan lagi dapat mempertahankan faksi ini selama kakak tidak apa-apa. Tidak masalah jika kita harus meninggalkan gunung petir dalam. Flame kecil tidak peduli di matanya. Deep Lightning Mountain hanyalah alat. Lindung bisa melakukan apa yang dia mau, dan flame kecil tidak akan memiliki keberatan sedikit pun. Ya, Jenderal Yan, kamu cukup baik. Kamu adalah orang pertama yang mendorong aku sedemikian rupa hanya dengan kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna. Tidak heran kamu bisa menghabisi Suzong itu. Kamu jauh lebih kuat dari dia. Petik 2. Komandan Iblis Kera Emas membawa batang logam hitam. Baju besi emas di tubuhnya memiliki beberapa penyok palu dalam. Jelas, serangan Little Flame sebelumnya telah memberinya cukup banyak masalah. Oleh karena itu... Mata yang digunakan Komandan Iblis Keramas untuk melihat api kecil agak suram. Dia sadar bahwa jika api kecil sedikit lebih kuat, bahkan jika itu hanya setengah langkah ke panggung samsara, akan sulit bagi mereka untuk menentukan pemenang dalam pertarungan mereka hari ini. Little Flame menggenggam sembilan palu kuali divine di tangannya. Matanya galak saat dia menatap Komandan Iblis Keramas. Sebagian besar tubuhnya yang besar melindungi lindung di belakangnya. Swoosh! Sosok yang menyedihkan terbang dari jauh Wajah Panglima Iblis Naga Langit saat ini juga relatif bengkok Matanya begitu ganas sehingga menyebabkan seseorang menggigil Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Lindong Dan bahkan nyaris tidak terluka parah Baginya Ini tidak diragukan lagi memalukan Ini terutama terjadi sejak itu terjadi di depan begitu banyak orang Kelopak mata The Golden Ape Demon Commander berkedut tanpa sadar saat dia melirik luka-luka Komandan Iblis Naga Langit. Kekuatan mereka sama dan bahkan dia tidak akan memiliki waktu yang mudah menangani cedera seperti itu pada yang terakhir. Tanpa diduga, dua orang ini sebelum mereka benar-benar luar biasa. Mata lindung acu Tak Acuh saat dia melihat wajah ganas dari Komandan Iblis Naga Langit. Sebuah Arai cahaya berkumpul di telapak tangannya. Memang sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawan mereka hari ini. Namun, tiga komandan iblis besar tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Lindong, jika aku tidak merobek kamu menjadi puluhan ribu keping hari ini, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk menjadi kepala Aula darah naga? marah komandan iblis naga langit bergemuruh ketika kematian mengerikan ki berkumpul di belakangnya dan dia berubah menjadi naga terbang bersayap enam yang jauh lebih besar. Auranya gemetar, semua orang bisa mengatakan bahwa Komandan Iblis Naga Langit ini menjadi benar-benar marah. Mata Lindung dingin ketika dia menatap Komandan Naga Langit Iblis. Dia meletakkan tangannya di bahu Little Flame, bersiap untuk pergi kapan saja. Ayo pergi, namun. Murid Lindung menyusut saat tangisan rendah keluar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, suara yang akrab yang menyebabkan bahkan seseorang seperti detak jantung lindung meningkat, tiba-tiba bergema di pegunungan. Burung mongrel besar. Kamu sebenarnya masih percaya bahwa kamu bisa terus menjadi kepala sebuah faksi setelah melukai saudara-saudara kakek Marten. Apakah kamu bermimpi? Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Menguah menguah dada